Aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, Ah mati coba HP mati aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, Wah ya aduh, Kamu pengen main game tapi aduh, kamu aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, Nggak usah khawatir, gue punya solusinya, HP Odo, Terminator, HP gaming baru, yang gahar banget boy. Kenapa? RAM 8GB, internal 128 jangan lupa chipset Qualcomm Snapdragon 845, yang udah pasti ngangkat banget buat game-game high graphic kayak gitu. Kamu berpikir nggak kalau HP ini bukan cuma buat gaming? HP ini dilengkapi dengan kamera belakang 16 megapiksel dan kamera depan 8 megapiksel. Jadi buat kamu yang seneng foto-foto, video call, selfie, live stream pasti top lah. Baterainya 4000 baterai mAh, fast charging. Jadi habisnya lama, ngecasnya cepet Masih mikir buat beli HP lain. Wah, boleh juga kayak gue harus ganti HP deh lu mau handphone kayak gue juga ini hpnya nya oh, terminator